pecah lagi cok eh uh, ah itu dia akhirnya guys, ya. dua anggur manggis pecah semongki kali 8 lagi jadi ungunya boleh dong cakep kali-kalinya turun lagi nah itu dia ya guys ya ini dia gesa ya. 8 12 6 dan 4 30 nggak tuh 392.000 langsung kita naik langsung dah ya. langsung dikasih cuan di sini guys, ya. 392 hampir 400.000 ya Hai hai hai. Halo guys, jumpa lagi seperti biasa guys ya. Bersama saya lagi di sini. Kita bakal main lagi di sini di Sweet Bonanza biasa guys ya. Oke, di sini aku udah nak kenakalan itu 100.000 dan langsung aja bettingan nya aku buat di ribu rupiah ya. Di sini langsung aja tarik panjang guys ya 100 turbo spin pakai double bet ya. Kita gaskun langsung bet 3.000 apakah kita langsung dikasih lollipop 4 atau malah rungkat? Enggak tahu ya, kita tes dulu. Lagi kita juga nobain pola terbaru ya tapi di awal-awal langsung auto-spin turbo ya 100 putaran nih nanti sampai berapanya kita kelar atau dapat profit bakal kita stopin ya kalau rungkat ya rungkat ya guys ya. dan seperti biasa guys ya di sini baru bergabung thank you banget udah ngulangin waktunya Uh, untuk single channel ini, yuk dibantu like, komen, sharenya bang. Yang belum subscribe, di subscribe dulu. Nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru dari channel kita ini, guys ya. Karena channel kita ini bakalan update setiap harinya, guys ya. Nah, di sini kita bakalan coba. eh uh cari peruntungan di Sweet Bonanza ya modal 100.000 nih ya pakai 100 turbo langsung di awal-awal bettingan 3.000 apakah kita langsung dikasih gacor-gacor apa yang moncor guys ya. Oke di sini 27.000 kena ya dapat lumayan dapat lagi 28.500 dah pecah apel 30.000 pecah anggur jadi 31 pecah lagi enggak mau ya. Lumayan main. Sisa di sini 70 putaran lagi ya kurang lebih 70-an putaran ya 70-an putaran lagi ya. Masih 70an 70 lebih ya guys ya. Oke, koinik lagi. Saldo masih aman guys ya. Udah 30 putaran dan di sini saldo masih 91.000, masih kurang 9.000 uh, rupiah Bang ya. Oke pisang, eh uh, oke okay, ungu. Oke okay, cakep. Nice. Oke. Okay. Ayo dong nah. Oke okay, mantap. <coughs> Alhamdulillah, Bim. <coughs> Oke, okay, di sini pecah, connect lagi, gak mau, lollipopnya masih belum turun ya, 4 biji ya, tapi selalu aman guys ya, masih segitu-situ aja, ya. 96.000, di bawah ya kurang-kurang di atas 10, eh, 90 lah guys ya, mudah-mudahan 100 dia ya, ini dia sisa 50-50 putaran, nah, hampir setengah dari 100 cok, tapi disini lalu, lalu juga ya, putaran bagus, cuman free nya gak mau nongol, cuma lollipopnya 2-2 biji, kurang nah, 2-2, ya. kurang 2, kurang 2, kurang 2 baik sini ya, nah ini mulai menurun lagi nih, mulai menurun nih, mulai dimakan ya sini mulai dimakan <coughs> biasanya kalau udah mulai menggunakan kayak gini guys ya itu bakalan ngasih langsung guys ya dimakan dimakan dimakan bukan lollipop turun 4 ya kan nah sini 63.000 saldo lollipop dua lollipop satu hai dong mana lollipopnya anjir lollipop dua satu saldo tinggal 47.000 nah oke okay. Aduh lovenya kurang satu cok Love nya kurang satu dari itu Astaga 30 putaran dong sisa 7 eh, udah udah jalan 70 putaran nih Mas juga belum dikasih free spin ya masih juga kita masih di sini belum dikasih free spin di sini ya guys ya <tuh> 28 putaran lagi saldo tinggal 32.000 anjir mah rungkat cok rungkat kah Oke masih connect bagus nice banget love punya kurang satu bank yang mau pecah lagi cok Eh, uh, ah, itu dia akhirnya, guys ya. Kita akhirnya dikasih freeze pin. Di sini saldo tinggal 23.000, berarti kita untuk cari freeze pin itu ngabisin sekian putaran. Dan saldo itu kemakan uh, 77.000 ya. Oke, okay, nice. Di sini dapat perkan pertama, langsung konek kali 8, enggak connect. Yang kedua, anggur, manggis pecah. mungkin kali 8 lagi. Jadi ungunya boleh dong, cakep kali-kali turun lagi. Nah, itu dia ya, guys ya. Ini dia guys ya 8, 12, 6, dan 4 30 gak tuh 392 ribu. Langsung kita naik langsung ya Langsung dikasih cuan di sini guys ya 392 hampir 400 ribu ya Lumayan Totalnya udah 416.000 Putaran masih banyak 7 putaran lagi Nah tambah lagi kita free spin disini Nambah lagi 5 nyawa lagi putaran Semoga di 5 ini kita gak dapat yang zong zong ya Anggur pisangnya Eh uh kagak dapat coy, please lah. Sama nah, pisang karena manggis oke okay, kali kaliinda nongol candy biru, uh smokey anggur bagus candy lagi. Nice, lope dong. ja oke okay, nggak apa-apa. Di sini kali-kali gedenya ada 3 biji guys ya. Ditotal-total langsung kali 45. Nah, itu dia guys ya. rp rupiah kita dapat di sini mantap banget. Langsung naik lagi di sini 870. Udah bisa WD kita ya guys ya. Di sini kita udah dikasih JP coy akhirnya ya. Sekian uh, sekian lama kita cari free spin di 100 putaran, nongol di putaran sekian tapi nggak ada ya. Usaha nggak ada yang nanti hasil ya Kesabaran buah kesabaran ya guys ya. Dapat kita free spin yang mantap nih ya. isinya. 875.000 coy. Nice banget di sini guys ya. Nah, di sini saldo tinggal naik langsung ya. 890.000. Nah, aku matikan langsung karena ada cuan. Di sini langsung aja kita reset jadi 400 per guys ya jadi 400 perak di sini bakal aku tambahin ke 50 putaran turbo-spin bet 400 ya nggak usah pakai double bet sini kita buang-buang putaran aja ya dan seperti biasa di sini guys ya di sini cuma sekedar hiburan semata jadi kalau ingin bermain cukup pakai dana kenakalan guys ya cukup pakai dana kenakalan aja jangan sampai menggunakan dana keperluan pribadi kalau bahasanya kalau rungkat itu kalian nggak <tuh> bahwasanya kalian kalau lompat tuh nggak jadi kepikiran banget <coughs> cut oke. <okay. coughs> di sini sisa berapa putaran lagi ya? Nggak apa salah. Ini dapat nggak dapat, nggak nah, masalah banget sih, karena kita main di bed kecil kita udah cuan gede otomatis sudah bisa WD banget ini tapi ini aku mau kelarin dulu nih 50 putaran atau uh, di Turbo Spin 400 nih kita kelarin dulu sampai habis kita tengok hasilnya berapa ya guys ya 100 putaran langsung dikasih profit kita ya Modal cepet tadi ya model cepetnya ribu nih bentar ya lumayan sudah WD ini kita ya sudah bisa WD bosku Oke cakep <coughs> Alhamdulillah Ben kayak gini mah udah bisa nraktir cok kayak gini mah udah bisa nraktir satu tongkrongan cok makan seblak bahaya lah ya <laughs> makan seblak bahaya guys ya <laughs> oke okay, di sini sisa beberapa lagi putaran dari 50 turbo guys ya, 100 putaran habis itu tambahin 50 turbo guys ya mantap banget modal cepek kita dikasih JP di sini ya udah 890 880 oke okay. pokoknya terima kasih untuk kalian semua bosku yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir thank you banget dan apalagi yang udah ngebantu like comment sharenya nya bang, eh, mantap banget ya makasih banyak atau supportnya kalian semoga kalian dikasih kesehatan terus-menerus ya oke nah di sini ya semoga kalian eh, kalau mau bermain dengan mengikuti pola dari saya dapat cuan juga ya karena beda orang beda hoki cok ya di sini aku cuma ngeserin pola kalau masalah hoki itu beda urusan masing-masing guys ya bentar <coughs> Delapan putaran lagi, oke okay lah Disini mungkin bakalan dapat ya udah aku cabut aja guys ya Thank you banget untuk semua bosku Kita bakalan jumpa lagi ya Di next video dengan polo-polo terbaru Dari saya lagi guys ya Kita jumpa lagi besok Seperti biasa Salam sensasional Dan bye-bye Thank you guys ya